Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin ya robbal alamin masih bersama saya di channel pena tumpul yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk teman-teman semua Oke di kesempatan kali ini admin akan tutorialin lagi untuk teman-teman semua yaitu cara pinjam pulsa bayarnya bulan depan ya di video-video sebelumnya, admin sudah tutorialin yaitu cara pinjam pulsa di aplikasi bayarnya bulan depan, ya. Dan kali ini, admin akan tutorialin lagi untuk teman-teman semua, yaitu cara pinjam pulsa bayar bulan depan di aplikasi Bukalapak, ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan download saja di PlayStore atau App Store, silahkan lakukan pendaftaran. Jika sudah silahkan buka aplikasinya maka akan tampil menu seperti ini ya Oke jika kita ingin melakukan pinjam pulsa di aplikasi ini silahkan teman-teman pilih menu top up dan isi pulsa ya Selanjutnya akan tampil menu seperti ini silahkan di scroll saja ke bawah Nah di sini silahkan teman-teman pilih menu pulsa prabayar ya Oke selanjutnya sini silahkan teman-teman masukkan nomor handphone yang mau diisi pulsanya sini bebas ya teman-teman semua provider juga bisa Oke di sini admin akan kasih contoh uh, nomor axis ya Di sini minimal pembelian yaitu sebesar 5.000 rupiah 10.000, 15.000 hingga 1 juta rupiah ya Silahkan teman-teman pilih saja nominal pulsa yang mau kita isi ya Oke, di sini admin akan kasih contoh yang 25.000. Nah, di sini sebelum admin uh, klik bayar, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah mengaktifkan buka lapak letternya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkan buka lapak letternya, silahkan teman-teman kembali lagi ke menu utama dan selanjutnya di buka tabungan ini, silahkan digeser saja ya seperti ini. Nah di sini ada pay letter ya, silahkan diklik saja. Nah teman-teman dikarenakan di sini admin baru saja mendaftar di aplikasi bukalapak ini, maka di sini buka uh, bukalapaknya belum bisa diaktifkan ya. Bagi teman-teman yang sudah lama menggunakan aplikasi ini mungkin sudah bisa diaktifkan. Oke kita kembali lagi ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, kita uh, klik bayar, ya. Oke, selanjutnya akan ada atur pembayaran. Di sini, metode pembayaran bisa menggunakan Bukalapak PayLater, ya. Jika teman-teman sudah bisa diaktifkan uh, Bukalapak PayLater-nya, silahkan klik aktifkan. Kita juga bisa memilih metode lain, ya. Oke, kita coba periksa. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembayaran menggunakan dana, tetapi di sini tidak bisa bayar bulan depan ya. Selanjutnya, di bawahnya ini kita juga bisa menggunakan metode pembayaran atau metode cicilan menggunakan akun kredipo ya, teman-teman. Seperti ini. Oke sini coba lihat ketentuan dulu Nah teman-teman di sini syarat dan ketentuan pembayaran dengan kredipo Kamu dapat memilih tunda pembayaran sampai dengan 30 hari jika kamu membeli barang seharga kurang dari 3 juta Kamu dapat memilih cicilan jika semua barang yang kamu beli seharga 500.000 hingga 30 juta ya Oke kita kembali Selanjutnya silakan teman-teman klik gunakan metode ini Nah teman-teman selanjutnya di sini kita akan dikasih pertanyaan apakah kamu punya akun Kredipo? Nah di sini silahkan pilih saja ya jika kita sudah punya silahkan pilih ya jika tidak silahkan pilih tidak ya. Dikarenakan di sini admin menggunakan akun bukalapaknya akun baru maka di sini admin tidak bisa menggunakan metode pembayaran menggunakan Kredipo ya. Jika teman-teman yang sudah mempunyai akun krediponya maka selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke menu kredipo ya Dan selanjutnya mungkin teman-teman yang lebih tahu cara melakukan pembayarannya ya agar kita bisa meminjam pulsa di aplikasi Bukalapak ini Oke teman-teman itulah ya cara pinjam pulsa bayarnya bulan depan di aplikasi Bukalapak menggunakan metode pembayaran kredipo dan Bukalapak Paylater ya Semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang belum tahu caranya. Jika bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi